Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat desa semuanya Terima kasih telah bergabung kembali Di channel Alana Sekolah nih. Bagi sobat desa yang baru Pertama kali bergabung di channel ini Belum subscribe Ya di subscribe dulu Kemudian di like dan share video ini Melalui sosial media kalian Kepada sobat-sobat desa yang membutuhkan Nah jika masih ada pertanyaan Tulisnya di kolom komentar ya Oke tidak terasa ya Sobat desa kita sudah memasuki bulan Maret Tahun 2022 tentu di awal-awal Maret ini tentu ya harapan kita semua yang ditunggu-tunggu segera datang yang belum cair ya segera cair bukan begitu sobat saya nah kali ini kita akan berbagi informasi tentang kapan BLT dana desa itu cair dan ini jadwal sesuai PMK nomor 190 tahun 2021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 Ataukah dicairkan tiga bulan sekaligus Itu, Itu sobat desa ya Semoga bermanfaat Jika masih ada pertanyaan Tulisnya di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh